Di tangan, cinteng, oh. Hah? di tangan sebelah mana? di tangan sebelah mana? wih sabu itu di tangan sebelah mana? kiri kanan? tangan sebelah kanan. kanan. naik motor. saat itu kewapain sabu ini? buang pak. buang kayak mana caranya? ini kau kau ada di sana? lempar ke sana. Lemparan, lempar di sana ya, katanya, dimana, pak? iya saya tahu. berapa paket? satu pak. bungkus apa? lima ribu gitu pak. iya. eh jangan sebentar sebentar ribet. itu aduh itu tuh itu ya satu paket ini orang pokoknya aja. Ayo satu paket aja. Hah? Betul. Ini kau dapat dari siapa? Ini punya dia juga. Kau dapat dari siapa? Bilang kau. Sama, Pak. Sama. Kau disuruh dia ngantar? Enggak, tadi dia memakai untuk kerja Pak. Itu tam kerja petani ya, Pak, Namca Abdi, Pak. Itu berapa paket semua? Jadi apa Yang itu. Tim Osnal Satnarkoba Polres Kampar. Sudah berhasil mengamankan dua orang tersangka yaitu penyalahgunaan narkotika dan juga merupakan bandar narkoba di daerah desa Pulau Berandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Sabunnya sebanyak, satu, dua, tiga, empat, lima.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 Untuk barang bukti pada saat penangkapan didapat 23 paket narkotika jenis sabu-sabu dan sejumlah uang yang sudah berhasil kita amankan dan kita serahkan kepada penyidik set Narkoba Polres kampar untuk penyidikan lebih lanjut. Itu, Bang. Aku tegak, aku tegak gitu aja kan. Ah, orang aku, tuh ah, nawarin. Ini berapa Bawah paket jalan. nih semua? Setengah sama berapa paket semua nih paketnya enggak ingat bang 20 enggak sampai berapa satu dua tiga diam kau tadi lima 5 6 7 8 ya, nih eh siapa kamu nama siapa sini tengok sini siapa Dani kamu tadi buang berapa paket satu, pak. satu, pak. satu, pak. satu paket nih <laughs> punya si tejo juga punya tejo juga jujur punya tejo juga Ya. Enggak nah. usah takut. Berarti ini punya kamu juga ya, Tejo ya. Pemang, ini parang mau ke apain? Parang itu untuk Buntung apa? Jaga-jaga. Jaga. Ya. Nyari bro. 2580, 25. Ini paket berapa nih, Bro? Paket berapa? 100. Aduh. Sekali kujualan untuk sekali pakai. Untuk pasal yaitu pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 minimal ancaman hukuman yaitu 5 tahun.